mobil baru murah per Mei tahun 2022. Harian mobil baru murah berikut cocok untuk menampung banyak penumpang. Deretan harga mobil baru murah 150 jutaan yang diluncurkan oleh produsen otomotif di Indonesia ini per Mei tahun 2022. Jelang Lebaran 2022, ada perubahan harga mobil baru 150 jutaan yang dicatat kontan.co.id, dari setiap merek untuk OTR Jakarta dan sekitarnya. Adapun diskon pajak PPNBM yang berlaku pada tahun lalu hingga kini belum kunjung diperpanjang. Harga mobil baru murah. 1. Daihatsu Sigra mobil baru murah Daihatsu Sigra jadi MPV yang meluncur pada 2016 dan masuk ke dalam kelas LCGC mobil baru murah Daihatsu Sigra dibekali dua jenis mesin 998 cm3 dan 1197 cm3 dan tersedia ke dalam beberapa trim dengan total 10 varian mencatat dari Astra Daihatsu motor Harga mobil baru murah Daihatsu SIGRA Tipe D, 998 cm transisi manual naik menjadi Rp rupiah. Trim tertinggi Daihatsu SIGRA Tipe R Deluxe, 1197 cm3, bertransmisi otomatis harga mobil baru murah kini Rp 171000000 Artinya, harga mobil dari Daihatsu ini sempat naik dari bulan April tahun 2022 lalu. Toyota Calya Generasi awal dari Toyota Calya adalah mobil baru murah jenis MPV yang mengaspal pada 2016 dan masuk dalam jajaran kelas LCGC. Varian mobil baru murah Toyota Calya dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1197 cm 3 yang membagi ke dalam total 4 tipe. Harga mobil baru murah Toyota Calya terendah kini lebih dari 150 jutaan. Mencatat dari situs resmi Tam Trim terendah Toyota Calya tipe E-Manual kini menjadi Rp 151.600.000. Trim tertinggi Toyota Calya tipe G dibanderol pada harga mobil baru murah berubah mulai Rp 174.900.000 per Mei tahun 2022. Artinya, Harga mobil baru murah Toyota tercatat sempat alami stagnan pada April tahun 2022. 3. Wuling Formo Varian murah meriah selanjutnya ada Wuling Formo yang masuk dalam daftar mobil baru murah MPV di tahun 2018. Pilihan mobil baru murah Wuling Formo dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1200 cm3 dalam dua tipe. Kisaran harga mobil baru murah Wuling Formo masuk di daftar kendaraan 150 jutaan. Dilansir dari situs resmi, varian paling murah adalah Wuling Formo 5 seater dari Rp146.200.000. Trim tertinggi mobil baru murah Wuling Formo 8 seater dengan transmisi otomatis mulai Rp161.600.000 per Mei tahun 2022. Sehingga, tetap ada perubahan pada harga mobil murah Wuling Formo per April tahun 2022. 4. Daihatsu Grand Max Daihatsu Grand Max jadi salah satu jenis MPV yang dirilis 2009 yang muncul dalam beberapa desain mobil baru murah Daihatsu ini masuk ke segmen pickup dan blind fan mesin mobil baru murah Daihatsu Grand Max dibekali dua jenis berkapasitas 1300 cm3 dan 1500 cm3 mesin ini kemudian membagi ke dalam jumlah varian total 3 tipe Harga mobil baru murah Daihatsu Grand Max cukup murah, pada mulai 150 jutaan. Berdasarkan situs resmi Daihatsu, varian terendah adalah Daihatsu Grand Max tipe D dengan transisi manual kini mulai Rp 192.200.000. Trim Tertinggi Mobil baru murah Daihatsu Grand Max, 1.500 cm³, dengan transmisi otomatis mulai Rp 209.300.000. Artinya, harga mobil baru murah Daihatsu Grand Max varian stagnan per Mei tahun 2022. lima Uling Confero Uling Confero adalah mobil baru murah jenis MPV yang dirilis 2016 asal Tiongkok ini masuk ke dalam beberapa segmen MPV. Mobil baru murah Wuling Confero dibekali satu jenis mesin yakni mesin berkapasitas 1.500 cm3. Mesin ini kemudian membagi ke dalam beberapa varian yang berjumlah total 4 tipe. Kisaran harga mobil baru murah Wuling Confero di antara 150 jutaan. Dilansir dari situs resmi Wuling Motors, varian paling murah adalah Wuling Confero Non S dengan transisi manual dari 176.300.000 Varian mobil baru murah Wuling Confero mengalami kenaikan dari sebelumnya 159.300.000 rupiah. Trim tertinggi mobil baru murah Wuling Confero S 1500 cm3 dengan transmisi otomatis mulai Rp220.300.000 per Mei tahun 2022. Sehingga, perubahan terjadi pada harga mobil murah Wuling Confero per Mei tahun 2022.